Wa wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan Baseomi eh, Realme 7i ya, Realme 7i Android 11 dengan keluhan habis di kemudian nyangkut di akun Gmailnya. Lupa ya, lupa akun Gmailnya yang perlu kita persiapkan yaitu uh, kartu SIM yang sudah kita kasih kunci PIN ya sini sudah saya persiapkan kartu Indosat Terserah kartunya yang penting kita kunci sim nya sim nya dikasih kode ya Dari posisi awal seperti ini kita masukkan Dan cara ini sangat mudah sekali ya guys ditirukan Dan dijamin berhasil Mudah-mudahan oke setelah kita masukkan kita tunggu kemudian detek seperti ini ya kemudian kita keluarkan kartu simnya lagi oke kemudian kita geser ke bawah untuk mengambil ke pengaturan ya Setelah masuk ke pengaturan, kita cari ke mode tentang telepon ya. Atau bahasa inggrisnya about phone. Nah, atau kita coba dulu aktifkan USB debugging-nya, siapa tahu bisa dengan masuk ke menu ini. Lalu kita pilih versi kernel ya. Hmm, seperti ini, kita ketuk terus siapa tahu bisa ya, siapa tahu dan ternyata tidak bisa kita kembali saja kita pakai cara pamungkasnya saja, kita masuk ke pengaturan tambahan kita klik pengaturan tambahan kemudian kita pilih kembali ke pengaturan pabrik ya reset data full oke nah kita pilih ini hapus data hapus data tunggu sampai selesai ya guys setelah selesai baru kita set up ke menu lagi Usahakan dalam proses ini baterainya dicek jangan sampai kehabisan, usahakan di angka 30% ke atas ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan karena kalau proses ini terputus bisa berakibat yang luku biasanya ya, trouble program lainnya. Oke, mulai loading. kita tunggu sejenak Oke, kita lepas kartu SIM-nya Karena SIM-nya ini Bakal kita gunakan lagi nanti di Ini lumayan agak lama ya, sabar nanti sambil ngopi, boleh sambil kita sulut rokoknya. Bagi yang perokok, bagi yang suka goyang, boleh ditinggal bergoyang dulu. Bagi yang suka karaoke, boleh dihidupkan micnya, kita lanjut karaoke-nya. penting kita harus happy. Oke, baiklah kita skip saja videonya ya. Oke, kita percepat 10 kali lipat ya. Ini kalau kita hitung menit kisaran 5 sampai 6 menitan ya untuk melodingnya Oke, okay, sudah masuk menu tinggal kita lakukan setup seperti biasa ya, dan mudah-mudahan ini berhasil. Oke, okay, berhasil guys, kita sudah melewati akun Gmailnya. Sekian tutorial, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.